Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue membahas detail cara tensura lagi, yaitu kazarem atau kalau versi perempuannya disebut kagali. Gak usah pakai lama. Yuk langsung kita gasin detail cara kazarem dari tensura. Berabad-abad yang lalu, kazarem pernah menjadi anggota keluarga kerajaan El. Dari kerajaan Ultasorcery Kingdom, yang pada saat itu kerajaan tersebut adalah salah satu dari kerajaan paling makmur di dunia. Namun, tanah air Kazarem tersebut akan segera menelan kehancurannya sendiri, akibat kesombongan dan kebodohannya. Setelah membuat marah seorang gadis kecil yang suatu hari akan menjadi Raja Iblis, yaitu Milim Napa, sang anak True Dragon Peldanapa. Mengakibatkan bangsa yang benar-benar dilenyapkan Dan dihancurkan olehnya Dalam kemarahan gadis kecil tersebut Kazarim adalah salah satu dari sedikit elf Yang bertahan hidup melalui bencana tersebut Dan telah menyaksikan murka Mirim secara langsung Menyebabkan ia memiliki rasa takut yang mendalam kepada Mirim Dan memiliki tingkat rasa hormat yang tinggi akan kekuatannya Sebagai salah satu bangsawan elf yang masih hidup Kazarim kemudian mencoba berusaha membangun kembali tanah airnya yang hilang dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang dia ingat dari bangsa Elf yang asli yang telah hancur yang dimana sekarang kehancuran tersebut dikenal sebagai kehancuran besar Soma Kazarim berhasil menciptakan kembali banyak teknologi yang hilang dari tanah airnya yang hancur menghasilkan pembentukan ibu kota Amrita dan pembentukan Puppet Nation Jiptap Awalnya, Kazarim adalah salah satu dari demon Lord yang aktif sebelum kemunculan demon Lord Karyon, Prey, dan Di Dimana dia dengan cepat mengun reputasinya yang menakutkan sebagai perencana yang licik karena kemampuannya yang luar biasa untuk mengumpulkan informasi. Setelah bergabung dengan Dewan Raja Iblis, Kazarim mulai aktif mencari dan merekrut makhluk dengan potensi dan dengan kekuatan yang sama dengan dirinya yang memiliki kemampuan untuk menjadi Raja Iblis agar menjadi bawahnya. Selama waktunya tersebut, sebagai salah satu Raja Iblis, Kazarem diketahui telah bertarung melawan Roy Valentin, di mana Kazarem telah mengukur kekuatannya setara dengan miliknya selama di masa jayanya. Pertarungan mereka berdua dinyatakan cukup rusak, sehingga semua wilayah di sekitar mereka hancur. Akibat pertarungan mereka tersebut, terciptanya kebiasaan di Dewan Raja Iblis dengan pertarungan antar Raja Iblis, dan argumen diputuskan melalui voting mayoritas tiga orang untuk menyetujuinya. Namun meskipun Kazarem telah memutuskan untuk mengalahkannya sendiri, Kazarem tidak menyadari posisi sebenarnya dari Roy, yang sebenarnya ialah pelayan untuk Demon Lord Luminus Palenten. Tak berselang lama, Kazarem sama Milim juga membela klaim Korion di dalam Dewan untuk mendapatkan tarikan politik lebih lanjut di perkumpulan Dewan Raja Iblis. Akhirnya selama waktunya sebagai Raja Iblis, Kazare mendengar tentang Leon Crowell, yang telah menyatakan dirinya sebagai Raja Iblis. Karena tidak ada setuju untuk mendukung klaim Leon sebagai Raja Iblis, Leon dianggap sebagai Raja Iblis yang memproklamirkan dirinya sendiri atau mengaku-ngaku sebagai Raja Iblis. Menyebabkan Kazare mencoba untuk menyiapkan Leon, karena berani menyebut dirinya Raja Iblis, yang mengakibatkan keduanya kemudian saling bertarung. Kazarem pun kalah dalam pertarungan tersebut, dan tubuhnya hancur. Namun jiwa Kazarem berhasil selamat dari kancuran tersebut, dan selama lebih dari 100 tahun berkeliaran sebagai jiwa tanpa tubuh. Dengan kesadaran dan pikirannya perlahan menghilang karena tidak adanya tubuh fisik, hanya sampai 10 tahun sebelum reinkarnasi di Muru, Kazarem berhasil memiliki dan berbagi tubuh dengan dunia lainnya, yaitu Yuki Kagura Saka. Dan dari sana mereka berhasil memperoleh tubuh elf kulus wanita. Kazare sangat bersyukur atas bantuan Yuki meskipun awalnya dia telah mencoba untuk merebut tubuh Yuki. Namun Kazare mulai bekerja sama dengannya untuk mencapai tujuan bersama mereka dan mengambil identitas Kagali sebagai sekretaris Yuki. Pada saat masih sebagai demon Lord Kazarem, Kazarem telah dinyatakan bahwa memiliki pengetahuan yang luas tentang sihir dan teknologi dari tanah air dan rasnya. Hal ini terlihat di mana dengan menggunakan ilmu pengetahuannya, Kazarem mampu mendirikan pupet nasen jistab dengan menggunakan teknologi canggih dan sihir yang ia apa sebagai elf dulu. 1. Unique Skill Planer Skill ini memiliki kemampuan tipe perhitungan yang berakar pada jiwa, yang berfokus pada tim support dan membuat sebuah rencana. 2. Kurs Magic. Sebagai kurs Lord Kazarem, dia terkenal karena kemampuan kutukannya dan memberikan kutukan yang kuat pada makhluk yang sama kuatnya. Hal ini terlihat di mana Kazarem mampu mengutuk Adalman dan memaksanya untuk bertugas sebagai penjaga wilayahnya di luar kehendaknya selama ratusan tahun. Deadman Christian atau Birti Prestasi penting lainnya yang dapat dicapai Kazarem adalah penciptaannya dari berapa Deadman menggunakan mayat. Dengan tujuan Kazarem untuk membuat Portman Terklaiman ialah agar memiliki kemampuan tempur yang luar biasa dan agar ketiganya memiliki potensi untuk bangkit menjadi Raja Iblis. Empat, Summoning Magic Outer Warder Kazarem juga diketahui mengetahui cara melakukan sihir pemanggilan untuk memanggil orang lain dari dunia lain ke dunianya. Dan sihir-sihir lainnya yang Kazarem miliki ialah mind atau mental magic, golem creation, healing magic, barrier magic, elemental magic. Equipment. Satu orb of domination sebuah magic item dengan bola yang diisi dengan sihir kagali yang akan mengubah siapapun yang disentuhnya menjadi boneka yang patuh setelah diaktifkan 1. telah dinyatakan oleh yuki dan kagali bahwa tubuh omonkulusnya saat ini adalah salah satu produk yang dibuat khusus dari soskerer dinasti Saryon.